Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau di hari beliau wafat itu paginya melihat dari luar jendela atau dari dalam rumah keluar jendela terlihat bahwa para sahabat sedang sholat dipimpin oleh Sirina Abu Bakar dan beliau kemudian menangis beliau terharu umat yang dulunya tiada Paling cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari Jumlahnya sudah menjadi banyak Apalagi kalau Rasulullah memandang kita semua saat ini Tentu Rasulullah lebih girang lagi, lebih senang lagi Semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bersyarat Cinta yang tulus Cinta karena kita berterima kasih kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalbu kita semua, mari kita bacakan Al-Fatihah. Awwalul Adzim. Ya, kenapa? Selalu lebih naik. Ya, ini ada whiteboardnya, ada spidolnya Ada. Iya, ya. Tahan dulu nih nggak apa-apa ya. Kalbu bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Atau arti keduanya kalbu adalah sesuatu yang elastis. Apa arti elastis? Lentur. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila kalbu Mengalami suatu kerinduan sekarang bisa jadi nanti tidak, gitu maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan selawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Kadang sholat nggak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya, karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga kolbu berarti sesuatu, sesuatu yang lainnya, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, dia menjadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Jadi ciri-ciri kolbu bermasalah, dia tidak bisa tersentuh oleh kalimat, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah itu namanya kolbu yang kosai koswah Jadi kolbu kita ini kalau sudah keras mirip kayak liver keras dia nggak bisa lagi menyaring tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita apa yang terjadi? Penyakit-penyakit batin akan masuk dan masuk-masuk dan menjadi karakter Maka hadirin hadirat yang mengulakan Allah Qalbu ini sangat penting Karena ia penting Allah membahas tentang Qalbu lebih dari seratus kali dalam Al-Quran Lebih dari Berapa? Kalau sholat cuma lima puluh lima kali Atau lima puluhan Allah nyebut kata sholat Ditambah dengan sholawat mungkin tambah Tapi Kata kolbu bisa berlipat Lipat kali lebih banyak Daripada sholat Artinya apa Kalau kita sholat tanpa kolbu Sholatnya tidak bermakna Zakat Zakat infak sedekah Kalau digabung 80an Akimussola dua beriring-iringan sekitar 26, 27 enam dua ya, tergantung indeksnya. Cara membaca indeksnya lebih sering kolbu, lebih sering kolbu. Kolbu masih seratusan, ini baru cuma dua delapan dua, lapan, dua Apalagi haji umroh, umroh cuma dua kali dalam Al-Quran disebutkan lalu kenapa kita jadi agen umroh tidak menjadi agen kolbu atau umroh dengan kolbu belum ada ya bicara kolbu bukan bicara suci sok suci justru bicara kolbu membicarakan bahwa kita ini bukan suci saya yang ngomong ini nggak suci jadi jangan dibayangkan kalau udah ngomong kolbu kita ini jadi orang yang sangat bersih Sangat suci enggak Semakin bicara kolbu Semakin sadar bahwa di kolbu ini ada kotoran, kotoran, kotoran, kotoran Kalau sudah mulai muncul kesadaran Maka kita tidak sempat membicarakan kolbu orang lain Dari semua ayat itu Ada yang paling dahsyat Allah mengatakan tentang karakter-karakter Yang gampang kita pahami Dari sifat-sifat manusia Pertama Karakter Orang yang beriman Orang beriman Itu karakternya satu saja Ila Allah Wajilat Kuluhum Disebut nama Allah Kolbunya bergetar Coba sebut nama Allah Bapak Ibu Allah gitu Allah. Ada getaran gak? Kayaknya enggak ya? Berarti nyebutnya gak pakai Zukiro Zukiro bahasa Arab Itu beda dengan Zakaro Zukiro itu artinya Disebut Kalau Zakaro Menyebut Beda ya? Itu artinya Talkin Talkin zikir itu menjadi penting Harus ada guru yang menyebut Di depan kita Maka ketika ada yang menyebut itu Nama Allah disebut-sebut di hadapan orang beriman Lalu masuklah kalimah itu dalam kolbunya Dan kolbunya bergetar Wajilat Kenapa disebut wajilat? Apa arti wajilat? Wajilat artinya bergetar karena takut bergetar karena seger, segen, bergetar karena merasakan dahsyatnya yang punya nama, itu wajilat, bukan menjilat ya, beda ya, wa, wajilat, al wajilah yakni al kauf, al wajilah itu rasa takut segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah tinggi-tinggi, umumkah, agamakah, tapi tidak ada sekolah untuk meninggikan nama Allah di kolbu. Oleh karena itu, walaupun kadang sudah doktor, sudah MA, sudah LC, sudah sarjana, sudah diploma, tapi kalau disebut nama Allah, itu ya biasa aja. Kenapa? Karena sekolah itu cuma untuk akal. Sedangkan kolbu belum disekolahkan Oleh karena itu Jangan-jangan di luar sana Ada sekolah yang bukan sekolah formal Tapi dia bergerak untuk mengajari kolbu Kerkulumnya tentang kolbu Jika kolbu itu disebut Sesuatu yang bergerak-gerak Sesuatu yang berubah-rubah Maka kolbu ini kadang bergerak normal namanya kolbu yang sehat disebut nama Allah dia bergetar gerak, geraknya normal tapi kadang-kadang kolbu itu disebut nama Allah dia tidak tergerak jangan-jangan di dalamnya tidak normal jangan-jangan di dalamnya ada penyakit ya ya Dimatiin aja pak, ya dimatiin aja. Ya. Siap? Aman? <giralah> ya fokus, fokus, fokus. Ya. Ini lagi ngomong kolbu lagi genting ini. Ya. Kolbu itu bergerak cepat sekali pak. Bapak senang saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di kolbu maka hati-hati bicara kolbu itu ya kolbu kalau sehat di sumberna Allah dia bergetar tapi kalau tidak dicurigai ada penyakit di dalamnya kalau ada penyakit lalu bagaimana caranya kebetulan ini ada bu dokter nih ya kalau kita sakit menurut bapaknya secara agama wajib berobat ya Sakit fisik wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobatnya. Ah lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib nggak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk nggak? Kalau nggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qurannya nikmat nggak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah, ada sariawan. Baca 'La ilallah nikmat ya. Atau cuma mengikuti tradisi. Dulu diberi 'La ila Allah', 'La Itu sama kayak burung beo, gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa, Pak? Yang paling enak, tempoyak uduren yang sudah itu tuh huh? Yang sudah kematangan itu ya Itu yeah. bahasa halusnya Bahasa kasarnya yang sudah busuk <laughs> Tapi kalau diolah jadi enak ya Oke okay. <coughs> Bumbunya apa? Hmm? Cabai, bawang, oke okay. Ada orang buat tempoya Tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh, tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube. Belajar lewat buku begini cara buat tempoyak. Kita icip rasanya gak jelas. Dibilang tempoyak, bau, duyan busuk. Dibilang busuk, kok ada bawang-bawangnya. Kok ada asam-asamnya. Kita nanya ini siapa yang buat. Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa membuat Itulah nasib orang Membicarakan agama Membicarakan ilmu kolbu Tapi tidak berguru kepada ahli kolbu Dia berkata kepada orang Inilah agama, ternyata isinya tiada Itu banyak hari ini Itu banyak hari ini ingin menikmati la ilaha illallah tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la itu ada. Bumbunya istighfar. Pen, penikmatnya apa? Yang bikin lezat, micin, tahu micinnya. MSG. Kalau kita masak tuh ada masako, apalagi tuh? Baju ah, nemu itu jadi iklan. Ya. Itu bumbu-bumbu membuat nikmat sama-sama tempoyak. Tapi jika bumbunya berbeda, yang buat berbeda hasilnya beda. Oke, sekarang ada dua orang sama-sama pintar buat tempoyak. Bumbunya sama, rasanya tetap beda. Tetap beda Itulah yang membuat Kenapa ada orang Tertarik dengan satu Zikir sifulan Tapi tidak tertarik dengan zikir sifulan Yang lain Sebab cara mengolahnya berbeda Ya Akolbu nah, ini Ia Secara gerak Digerakkan antara jari-jari Allah Kita tidak tahu makna jari Kita serahkan maknanya kepada Allah Tapi kalau disebut jari Ini jari Bapak Ibu Gampang dipegang gak? Bisa dilempar gak? Bisa Bisa dibuang Apabila kolbu ada diantara genggaman-genggaman Allah Maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri nggak tidak bisa menguasai kolbu. Bapak ini bilang, ibu ini bilang, saya hanya senang ini. Saya benci si fulan. Ternyata ketemu dia kita tersentuh. Bisa nggak begitu? Sering. Dulu saya nggak suka durian. Tahu-tahu dipaksa sama sama orang siapa orang tua apa kakak dulu? Masukin ke mulut. Jadi eh, cicip lo enak Bentuknya gak enak Tapi pas dicoba Enak Kadang-kadang begitu pak Tempoyaknya sudah enak Beda koki gak masalah Dibuat oleh ahlinya Tapi lidah kawan sedang sariawan Bisa gak menikmati Kalau dia mengatakan Kok gak enak Masalahnya di mana? Lidah. lidah yang harus diobati yang dimasalahkan lidah atau tempoyak. Lidah. Lidah. Lidah. Lidah. Lidah. Lidah. Tapi banyak orang menyalahkan lidah. tempoyak. Dan yang masak tempoyak. Ah, si, si buya itu kia itu ustadz itu tidak bagus tekniknya. Padahal kolbunya yang lagi masalah. Ya, sering gak begitu? Sering. Kita kalau belajar zikir Kalau kolbu sudah sehat Dia tinggal makan Namun kolbu ini ada selera Nih air Airnya bersih Tapi gelasnya kotor Kita tuang air ke dalam gelas Mau minum gak? Nah ini masa teknik nih Teknik-teknik mengenali kolbu Zikirnya sudah bagus Ulama-nya, sudah berijazah Orangnya sehat Cuma kotor Bisa nggak orang sehat kotor? Bisa Orang sehat kotor bisa Habis kena air hujan kan bisa aja kan Mungkin dia habis Terkenang masa kecil Belum bahagia Terus main-main itu BCN-BCN itu ya Mungkin nggak? Atau dia keluar dari dari kebun Mungkin Dia sehat tapi badannya kotor Bisa menikmati Ada makanan Tapi dibawa ke WC, bisa makan Tuh kira-kira begitu Ilustrasinya Jijik enggak? Maka Kalau kita belajar zikir Kolbunya Dicuci dulu, dibersihkan dulu Jangan kayak orang Mau makan di dalam WC pasti nggak mau makan dia dia sehat nah, airnya bersih orangnya udah sehat kalbunya udah sehat tempatnya sehat yang menghidangkan jorok gimana hilang selera. hilang selera ya maka yang menghidangkan pun juga harus punya adab Walaupun dia tidak sakit Cuma jorok Coba kalau dia batuk <tuh> Wah jangan-jangan corona nih ya. Atau cara megangnya Dipegangnya begini Nih start Gimana kalau begini Nah Maka seorang yang mengajar pun Dia punya adab Dia punya Adab Paham ilustrasi begini? Paham analog begini? Berarti kalau ingin memanjakan kolbu Maka yang memanjakan kolbu Yang punya kolbu Dan kolbunya semuanya harus seirama Jangan diajarkan di WC Jangan diajarkan di tengah keramaian kecuali orang-orang keramaian itu sudah satu frekuensi jadi, kalau kita jadi guru, jangan senang dulu orang minta talpin santai dulu. Itu ujian, ya. Jangan senang dulu orang minta ilmu ini, minta ini. Tidak semua permintaan harus diberi, tidak semua ilmu harus diceritakan, tidak semua rahasia dapat dibuka. Banyak rahasia-rahasia yang harus disimpan. Namanya rahasia, kalau dibuka masih rahasia, enggak. Kalau kita bagi-bagi permata di tepi jalan Dikira apa? Kaca Betul ya? Dihargai gak? Habis diambil mungkin dilempar Sama, kalau orang obral Talkin zikir Lama-lama dilempar Ditinggal Itu kejadiannya Sama no Zaman kalau orang tidak memberikan penghargaan ke dalam kolbunya Itu yang terjadi Maksud saya sederhana Bapak Ibu Kolbu ini spesial Allah kalau ngajak ngobrol makhluknya Itu yang diajak ngobrol kolbunya Allah apabila ingin menilai seseorang yang dipandang Kolbunya Saya pakai baju begini nih Kan paling keren nih malam ini ya Amin itu apakah kolbu saya paling keren? Belum tentu Yang Allah pandang kolbu Jika terbersit sedikit saja Saya merasa lebih alim Allah benci kepada saya Karena Allah mengatakan Yang alim cuma aku Wahai Ar-Razi Kenapa engkau pakai sifatku? Itu sifatku Sifatmu adalah Lahir sebagai orang bodoh Akulah yang memberikan ilmu kepadamu rasa nikmat zikir adanya mirip dengan kita kalau makan. Nah, ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Kalau makan tempeya, enak itu di tempeya, di lidah, di piring atau di orang yang nyajiin? Di lidah. Oke, coba makan di WC. Jadi nggak enak kan? Hidung naruh. Tempeyanya enak. Tempatnya bersih, orang datang makan, makan semua, mau nggak? Langsung berdiri kita nggak jadi makan, ya. Maka semua ini perlu ada tekniknya. Kolbu di dalam Al-Quran ada kolbu mukmin, ada kolbu yang kedua, kolbu munafik. Saya setiap hari menuduh diri saya munafik Karena di hati lain Di pikiran lain Cuma sudah terburu jadi dokter Dipanggil buya, tuan guru Akhirnya terpaksa ngajar Aslinya saya nggak berani ngomong Kalau hitung-hitung diri itu nggak berani ngomong Cuma pulang kembali Ilmu kan milik Allah Suci milik Allah jika Allah maha suci, kita berarti maha ternodai Maka dengan itulah saya datang kepada Allah Dan saya minta izin Ya Rab Ana abdukal faqir al-muznid Ya Allah, aku hambamu banyak dosa Alim pun tidak ya. Makom tinggi pun tidak Tapi orang khusnuzan Maka dengan ketinggianmu Ya Allah Dengan kemuliaanmu Ya Allah Aku menumpang Nah, di situ Berharap Allah menyertakan kita dalam kemuliaannya, berharap Allah menyertakan kita dalam kealimannya, berharap Allah menyertakan kita dalam zikir-zikirnya. Itu sebenarnya kenapa wajib istighfar. Jadi, secara ilmu fikih, istighfar itu sunnah, tapi secara ilmu kolbu, istighfar wajib. Kenapa wajib? Saya tadi nanya, bisa nggak bapak ibu makan piringnya kotor? Orang gila bisa Ya Orang gila per piring bagus gak? Ya? Tapi kalau orang waras Miskin pun dia Kita hidangkan makanan yang enak Tapi piringnya kotor, tersinggung gak deh? Tersinggung Kecuali ente majnun ya? En kunta majnunan Falaba sabih Ya Kolbu Berpenyakit, apa penyakit kolbu? Penyakit kolbu beda dengan penyakit badan Kolbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis Ya, nah, Bapak Ibu Kita kan bukan iblis Kenapa disamakan dengan iblis? Ada rahasianya Ruh itu suci nggak? Allah tiupkan ruh Allah ahad ini Allah ahad nih meniupkan ruh, ruh suci gak? Suci ya. Lalu Allah tiupkan lewat malaikat ruh kepada badan. Tapi sebelum masuk ke badan ini ada jarak di sini. Saat inilah, kemudian di sini ada hijab-hijab. Dalamnya bukan main tebalnya, tiada terkira. Disinilah di sinilah diuji ruh, dia dicelupkan ke dalam syahwat. Ini syahwat, teman. Ini ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan. Semua yang ada di sini berkaitan dengan badan. Apabila ruh ditiup ke dalam badan, bernamalah dia jiwa. Itu, ya. Jiwa itu punya kiblat sentral-sentralnya, namanya kol, kolbu. Ya. Asalnya ruh ini suci tapi dicelupkan ke dalam syahwat maka syahwat itu terkait dengan badan ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini nyatu dengan otak di otak ada syahwat gak? keinginan rendah jadi syahwat bahasa Arab artinya keinginan rendah nyatu dengan mata di mata ada syahwat, mata senang lihat yang jelek atau yang cantik, yang gagah, yang indah. Indah itu apa? Ya, kalau bagi bang Adam, Adam alaihissalam, indah itu Hawa. No Adam namanya orang BPR ya. Mata itu diberikan syahwat. Dia senang melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang hijau-hijau. Walaupun di rumah sudah ada yang bening, yang cantik. Capek kerja, nyari puncak, nyari kebun, nyari hiburan. Berarti kurang cukup memandang yang cantik. Kita perlu yang indah. Orang yang sudah tinggal di kampung... Kampungnya indah Dia semua di kampung itu orangnya Rancak-rancak Cuma kurang seksi Maka dia pergi ke kota Ingin mencari yang rancak-rancak Plus seksi itung hitung cuci mata Pak Ya Bener begitu Jujur aja gak apa-apa kok Enggak-enggak iya itu. <tuh> Ketika ditiupkan ke dalam badan, maka dia dicelupkan ke dalam syahwat. Syahwat, syahwat. Sampai ke tangan, tangan suka megang. Sampai ke perut, suka makan. Sampai ke kemaluan, sampai ke kaki, terus semuanya. Tidak ada kita yang selamat daripada kata syahwat. nggak ada. Mursyid, apalagi. Mursyid itu lebih besar ujian syahwatnya. Percaya enggak? Karena makannya paling enak Kalau ada tamu datang masih makanan paling enak enggak? Kalau ada fasilitas paling enak Tapi si mursid ujiannya paling berat Paling berat ujiannya mursid Kalau mursid dosa, dosanya lebih besar tapi kalau mursyidnya ahli ma'rifat Dia tahu cara pulang kepada Allah SWT. Di situ si mursyid paham Bahwa jadi mursyid bukan berarti Jadi orang suci Jadi mursyid berarti tahu Cara mensucikan diri Itu yang beda mursyid dengan Bullshit Beda-beda tipis Ketika tubuh Membalut ruh Maka tubuh punya energi Energi nafsiah atau jiwa Yang membuat dia masih terhubung Dengan ruh ini Itu kolbunya Karena ini adalah hembusan Allah Allah memandang dari ruh ini Kemana Dipandangnya kepada Kolbu Jadi dekat gak antara ruh dengan kolbu Dekat sekali Karena kolbu itu ada Karena ruh Jika Allah menurunkan ilmu Lewat ini, itu namanya laduni Tapi kalau Bapak Ibu belajar Si badan ini diajak belajar nih Belajar sama seseorang Cari guru Kalau dapat ilmu namanya futuh Apa namanya Apa arti futuh Terbuka Supaya mengenal Allah, tapi kalau ruh gurunya langsung Allah Ahad disebut laduni, itulah ilmunya Nabi. Maka saya sering nanya, Jibril itu gurunya Nabi Muhammad atau muridnya Nabi Muhammad? Banyak orang salah di situ. Keliru, dikira Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad. Padahal Jibril itu dapat energi dan dipasangkan kepadanya. Jubah-jubah pemimpin malaikat setelah dia berselawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir sebagai bin Abdullah, tapi Muhammadnya sudah ada. Belum, nah, ruh pertama yang Allah tiupkan namanya. Terimukasi. Ahad ini Allah ahad ya kulhu Allah meniupkan wahyu apa ruh pertama hembusan pertama Allah itu namanya mirip-mirip maahad -mirip tapi ditambah dikit mim ahmad jadi apa beda antara ruh pertama dengan ahad mim saat Allah menghembuskan hembusannya itu berbunyi Ahmad bernama Ahmad pangkatnya disebut Ruhullah apa arti Ruhullah? hembusan Allah coba menghembus pak huh gitu hembusan kita kita nggak atau beda? coba ambil misalnya plastik kita pindah ke dalam nggak? Hmm, paham? Ini yang tidak dipahami oleh kelompok kebatinan yang kegeeran jadi Tuhan. Jadi Allah. Paham? Ini ilmu awalnya benar, di dalam diri kita ada hembusan Allah. Betul. Tapi hembusan bukan Allah. Ahmad laisa bi ahad. Ahmad itu ya Ahmad. Hembusan ya hembusan. Cuma kawan sudah GR jadi Allah. Zat aku, zat Allah. Sifat aku, sifat Allah. Namaku, nama Allah. Fi'ilku, fi'il Allah. Tapi kalau lapar makan nasi juga. <laughs> kalau lagi... Yang minta kawin, berarti belum. Masa Allah lapar ya? Masa Allah minta kawin? Kan, lam Allah ini tidak perlu sahibah. Sahibah itu artinya pasangan. Allah itu nggak perlu anak bini. Ini teguran keras nih bagi yang berzikir, berkalam, bermarifat dengan marifat iblis. Awalnya sudah benar. Bahwa di dalam diri kita ada tiupan Allah. Betul. Bapak ibu, tapi di dalam diri kita bukan Ahmad. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya. Percikan-percikannya. Ahmad ini tiupannya. Allah pandang Ahmad maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya memancar cahaya cahaya itu bahasa Arabnya nur apa? nurnya bernama Muhammad itu ya berarti nur beda nggak dengan ruh Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruh, Hulloh. ini kalau nggak nyatet hilang, catet. Kalau punya catatan, kalau nggak terpulang catet ya, masih saya ingat gak? Waduh, buka YouTube, antum cerdas juga ya. Anil, gaptek juga lupa kalau ada YouTube. Ahmad, ini apa pangkatnya? Ruh. Dan dia satu dari ruh inilah, kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut Nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hembusan-hembusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya berfaham, kalau kita keluar dari perut seseorang. Yang mengeluarkan namanya apa? Ibu. Ibu Ibu pepatu Ibu Beneran Itu istilah aja ya Ahmad ini disebut dengan Ummul Ummul ruh Atau Ummul arwah Ibunya ruh Bukan berarti dia melahirkan bukan Ini istilah aja Bahwa ruh bersumber dari ah Bukan dari ahad Jangan GR, ya, jangan GR dulu, kawan. Udah GR, Dah dalam diriku ada Ahad, Yee, cemen, gak ngerti makrifat namanya. Sok, terlalu nafsu mau jadi fana dan bako dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum, masih jauh perjalanannya. Ini perjalanan yang disebut innalillahi wa inna ilahi. Jadi berpulang kepada Allah harus paham ini. Inilah yang ada di kolbu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Isa punya ayah nggak? Secara fisik punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi walaupun gak ada ayahnya. Itu metodologisnya kenapa ada anak tanpa ayah. Ya Nabi Adam Ada ayahnya Ada ibu gak? Tapi Adam yang ini ada ayahnya Ada ibunya nih Orang Betawi Tagada ini pekan baru Di, di pegadaian Deke deket dekat aneh Dibully terus <guliu -deket> Ya Percikan ruh Ahmad itu Yang intinya Setelah Allah genggam Beberapa bagian tanah Lalu Allah Pindahkan Salah satu bagian daripada Inti Ahmad Yang disebut Nur Muhammad kepada Tanah tadi fuh, Jadilah dia Adam Apa yang dibaca Dalam Fuh itu Kun Ya, itulah kenapa Ada orang muncul di dunia Tanpa ayah, tanpa ibu Itu sejarahnya Secara metodologinya begitu Yang penting Sang Ahmad memercikan salah satu Hembusan darinya Maka terjadilah semuanya Paham ya? Paham gak? Dari Nur Muhammad ini Tubuh kita ada, kolbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, membuat bapak ibu mau mengejar suatu pengetahuan, meskipun jaraknya jauh. Itu karena si ruh ini. Kalau nggak ada ruh ini, nggak mungkin bapak mau hadir, jarak jauh, udah jam segini, jam berapa nih? Setengah sebelas. Karena ruh ini nggak ada harinya dia. Hari dia cuma satu, aku tambah kenal Allah titik bagi dia itu. Mau jauh, mau dekat, mau lak, mau tidur enggak tidur bagi dia yang penting dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi ruh itu malam adalah tidak kenal Allah, bagi ruh itu siang adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi Sayyiduna Isa Dia mengenal Ibu hakikinya bukan Sayyidah Tuna Maryam Ibu hakikinya siapa? Ahmad Maka dia mengatakan Aku mengabarkan kepada kalian Mubashirun Dengan apa aku mengabarkan? Birasuli ya'ti mimba dismuhu Ahmad akan datang seorang bernama Ahmad Jadi Nabi Isa itu nggak menyebut nama Muhammad Karena dia tahu dia langsung dari Ahmad Itulah yang diakui oleh Kubas atau Kufas Ibn Asyam Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah Atau Rasulullah lebih tua dari engkau Jawaban beliau apa? Kufas ini Waktu Abraha masuk bawa gajah ke Mekah dia lihat Berarti dia udah jadi anak-anak Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah Tuan mana? Ibnu Ash? Ibnu Asyam Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya Ente lebih tua? Kamu lebih tua? Engkau lebih besar? Atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua, lebih tua Rasul Tapi kalau lahir duluan anak. Bingung nggak tuh? Lebih tua, tuaan Rasulullah Tapi kalau lahir, tuan anakku Berarti Ibnu Asyam Kufas atau Kubas Ibn Asyam Paham ilmu yang namanya Umur ruh Umur daripada ruh Bahwa ruh ini kadang ada yang lebih tua ada yang lebih muda. Ruh yang lebih tua, ruh yang faham. Maka siapa yang ditakdirkan faham malam ini, Ruhnya sudah ditakdirkan dewasa. Tapi kalau... Ini buya, ini ngomong apa? ini? Berarti Anda belum cukup umur, wahai ruh. Selamat belajar lagi. Nah dari sinilah kemudian muncul alam semesta. ya, Alam Kita di alam ini. Tapi sebelum sampai ke alam. Nur Muhammad ini. Ini kan ada pancaran nurnya. Berapa banyak pancaran itu. Jumlahnya ada sekitar 124 ribu. Jadi pancarannya 1, 2, 3, 4. Di, kalau dihitung... 124.000 Ini di alam Nur loh ya Ini di alam Nur Ketika Nur itu Ditiupkan bersama Ruh Jadi Nur itu adalah wadahnya Ruh Ruh itu dibawa nah, Kalau kita tiup udara Udara kita Ruh Balonnya itu Nur Paham ya kalau balonnya warna merah, kelihatan Hebusannya warna merah Kalau dia warna hitam, dikira orang warna hitam Kayak gitu aja modelnya Apabila 124.000 ini Dia muncul di dunia Dia menjadi nabi atau wali Oleh karenanya jumlah nabi berapa hmm, 25 itu yang ditulis di Quran yang wajib diketahui berapa jumlahnya itulah sejarah jadi apa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah kejadian yang terjadi semata-mata kebetulan dia semuanya mengulang yang terjadi di sana kalau ruh kita dulu itu, jadi ketika ini ruh terpancar, maka dia berkeliling. Jadi tadi nur ini berkeliling ini, mirip dengan tawafnya manusia tawaf di Kaabah. Ini Kaabah nih, ya. Anggap aja ini benar ya. Kita tawaf ke kiri pekanan kanan? Berapa kali? Berapa kali? Tujuh kali. Ka'bahnya fisik. Itu dia di Mekah. Ka'bahnya jiwa adalah kolbu. Ka'bahnya kolbu adalah fuad. kalbahnya fuad bernama lub. Ka'bahnya lub bernama sir. kalbahnya sir. Disitulah ilmu mengenai ruh Ahmad. Silakan pusing. Jadi dulu nih muter nih, ada yang dia jauh tiba-tiba dia mendekat, maka lahir di dunia, dia lahir sebagai orang kafir, terus mualaf, ada yang lahir sebagai Muslim, tiba-tiba keluar dari barisan, berarti dia besok lahirnya murtad, gitu, terus jarak orang murtad secara ilmu hakikat ya. Orang-orang yang di sini yang deket yang bisa menyentuh Kaabah Ka'bah rohani yang bernama Ahmad. Ini Ahmad namanya. Ya. Jika nur kita, ruh kita dulu sempat memeluk, mencium Kaabah bernama Ahmad, maka lahir dua aja. Jadi habaib atau jadi ulama, udah aja. Tad, saya bukan Habib bukan ulama, terus gimana? Emang antum bisa protes, kok nggak lahir sebagai habib, bisa nggak? Kan nggak bisa. Kenapa saya bisa ngerti baca kitab, antum nggak bisa ngerti? Ya itulah takdir bro. Itulah takdir muna. Nggak juga begitu ya. Itu. Mulang-mulang aja, yang sudah haji umroh, kalau kita tambah dekat ke Kaabah, muternya tambah cepat atau tambah lama. Jadi orang yang muter di sini, dia baru separuh, kita udah selesai tujuh, ya, kalau kita di situ. Semakin mendekat kepada sumbernya, semakin cepat, semakin asik. Lelah pun tiada terasa. Jadi ini perputarannya panjang nih, lama. Hitungannya puluhan ribu, mungkin puluhan juta, tahun kalau dihitung di dunia. Jadilah kita sekarang nih. Jadi kalau ada orang sekarang, dia menyesalkan dirinya bunuh diri itu orang gak paham itu kalau dia muncul di sini, itu anugerah besar. Ya. Pasang alarm tadi katanya jam sebelas, tahu-tahu dirubah, di mansuh. Padahal jarang pegang, saya handphone itu yang penting bagi saya alarm. Kalau Bapak Ibu untuk apa? Komunikasi, Aduh, canggih ya. Anda gak handphone tuh Allah. Boleh dihapus pak. Ya, silahkan dihapus. Berkah, antum bahas bersiap. Ya. Aneh minum dulu ya, paling enak. Nah ini kan nikmat begini nih, antum gak minum, mana yang minum? Yang minum, minum berapa jiwa? Mulut. Gak enaknya diliatin. Kalau kita ada kumisnya tentu ya. Sih lawang, hmm, Mantap. Yang begini gak ada di Jakarta nih. Kayaknya harus dibungkus banyak lagi. Yang buat abang aneh Jadi kita Yang ada ini Kalau ada Nur Muhammad Yang asli di dalam Bukan bayanan nur Bukan pantulan nur Pasti Mencari ilmu tentang ini Maka saya berhusnuzon Yang hadir ini di dalamnya Ada percikan nur itu Amin, Alhamdulillah Apa kata Nabi Allah maja'alni nur Ya Allah jadikan aku adalah nur Padahal beliau memang sudah nur Ibu Rasulullah mengatakan Ketika engkau lahir, Rahim Muhammad Aku melihat nur jadi Nabi Muhammad lahir, mohon maaf nih bu dokter, percaya apa enggak ya. Waktu lahir Aminah tidak melihat darah, yang dia lihat cahaya. Ada nggak makhluk begitu? Ya ada. Maka saya sering nanya nih, Nabi Muhammad nama Nabi Isa, Nabi Muhammad dan Nabi Isa, mulian mana? Nabi Muhammad lebih mulia atau Nabi Isa? Nabi Isa punya ibu siapa? Maryam M Nabi Muhammad punya ibu namanya A? Aminah Nabi Isa dimanjakan ibunya Karena ibunya mengandung Nabi Isa Gimana cara Allah memanjakannya? Ini mohon maaf nih Pak, Pak Halim Kalau bu dokter dulu lagi ngidam dicariin ya Cariinnya, hujannya jadi cariin, udah Di ujung negeri aja dicariin. Maryam, Saida tuh nama Maryam lagi ngidam, ngidam buah apel, ngidam buah anggur. Suami nggak punya, yang tanggung jawab siapa? Maka Allah utuslah Jibril, Jibril. Ambil buah-buah surga terbaik, berikan kepada kekasihku Maryam. Dia sedang mengandung kekasihku Isa. Maka ketika Sayyiduna Zakaria masuk ke mihrab ke kamarnya Maryam, dia heran. Belum hamil tuh. Belum hamil. Apalagi setelah hamil? belum hamil dia mau apa dikasih disiapin biar rahimnya bersih biar rahimnya tercipta terbuat tersusun dari nutrisi-nutrisi surga ditanya manabi zakaria annalaki hadza wahai anakku kira-kira begitu anak ponakan maksudnya ya dari mana engkau memperoleh buah-buah ini apa jawabannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya dari sorga Jika Sayyiduna, Sayyidatuna Maryam dimanjakan Allah Disiapkan untuk mengemban Untuk menyimpan di perutnya Nabi Isa Apalagi setelah hamil Kira-kira Allah Mungkin nggak memperlakukan lebih sempurna kepada Aminah Mungkin itu wajib Kalau versi saya wajib Muliaan Nabi Isa Atau Nabi Muhammad Beneran Ya Kalau Nabi Isa Dipersiapkan ibunya Dengan makanan-makanan surga Kira-kira aminah gimana Lebih dahsyat lagi Lebih dahsyat lagi Itu maksud saya Cuma riwayat-riwayatnya memang banyak yang kemudian Tidak terekap dalam kitab-kitab hadis Hanya direkap oleh sebagian ulama' siroh Siroh nabawiyah. Tapi lumayan itu membantu Malam pertama Maryam Aminah ya Aminah Hamil Langsung didatangi oleh Sayyidina Jibril Apa kata Jibril? Wahai Aminah yang engkau kandung itu Bukan Isa Nabi Bani Israel Bukan Musa Bukan Ismail Yang engkau kandung itu adalah Muhammad Sayyidul Alamin Sayyidul Anbiya wal Mursalin Penghulu alam semesta Penghulu para nabi Penghulu para rasul Berarti Aminah sebelum nabi lahir Sudah percaya belum? Jadi yang pertama beriman itu Dengan kenabian ke Rasulullah Nabi Muhammad Itu adalah na ha? Aminah Bukan Khadijah Bukan Abu Thalib Bukan Abu Bakar Bukan Yang pertama siapa? Aminah Cuma ada orang kurang ngajar hari ini ya Mereka bilang apa? Orang tua Nabi masuk Berdasarkan beberapa hadis-hadis yang yang bisa dikritisi pemahamannya Oke okay. Nabi Isa Dipersiapkan tubuhnya oleh Allah Masuk ke dalam rahim Yang mana pemilik rahimnya Maryam memakan buah-buah surga Itulah sebabnya Nabi Isa Tubuhnya kuat Hanya Nabi Isa Yang diizinkan Allah nanti bunuh Dajjal, kenapa dia doang yang kuat? Tapi di atas dia ada Mahdi. Al-Mahdi itu pewaris langsung Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa kalau lihat Mahdi yang kelihatan mah dia Nabi Muhammad. Sirnya itu, wah ini Nabi Muhammad nih. Tapi kok mukanya beda dikit ya? Cuma dilihat nasabnya, oh, masih nasab Nabi Muhammad terlihat sama dia itu Nur Ahmad Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah rahasianya kenapa saya tulis Muhammad di atas isanya di bawah Al Mahdi itu nanti pewaris ditaruh pewaris itu di keadaan di kiri aja ya Mahdi Al Mahdi Walaupun dia bukan seorang nabi, tapi dia mewarisi nabi pemimpin para nabi. Gimana kira-kira? Makanya Nabi Isa tetap jadi makmum. Nabi Muhammad juga nggak kelihatan, Al-Mahdinya ada. Nanti yang jadi makmum tetap Nabi Isa, yang jadi imam tetap Al-Mahdi, karena dia pewaris mutlak nabi. Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris mutlak. Ah, jika Nabi Muhammad ada pewarisnya Al-Mahdi. Nabi tadi ada berapa jumlahnya? 124 ri. Ah, di akhir zaman inilah yang akan berjuang. Namanya wali. Jumlahnya berapa? yang besar-besar 124000 selebihnya pasukan tim Hore lumayan tim Hore ya. jangan dibayangkan rp itu doktor belum tentu ada yang dokter ada yang enggak jangan dibayangkan itu mursyid belum tentu ada yang mursyid ada yang tidak jadi jangan kecil hati dulu. Siapa tahu di antara kita ini ada yang pewaris 124.000 ribu apa kata Nabi? Al ulama warasatul Ulama-ulama itu mengenal Allah karena itulah mereka dianggap pewaris nabi-nabi yang kenal Allah. Jadi yang diwarisi bukan gelar doktor. Nabi bisa baca kitab kuning nggak? Kan? Hmm? Kitab kuning belum ada di zaman Nabi. Belum ada kan? Belum. Belum apa udah ada? Kalau udah ada, berarti bukan Nabi Muhammad tuh. Jadi siapa yang bisa baca kitab kuning di sini? Jangan gr dulu. Antum belum tentu pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umi. Tapi umi itu ada maknanya yang bersifat induk. Kalau secara harfiah umi bisa berarti tidak bisa tulis baca, ya. Tapi secara arti lain apa? Induk sumber. Jadi kalau saya punya terjemahan lain, an Nabi al ummi nabi yang merupakan induk semua nabi-nabi. Karena beliaulah nabi 104 ribu ada. Al-Mahdi pewaris Nabi Muhammad, Isa pasti ada pewarisnya. Musa pasti ada pewarisnya. Dengan itulah cara mereka berjuang di akhir zaman karena tidak mungkin ada kelahiran kembali namanya reinkarnasi. Yang ada cuma waris. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi pewaris. Amin ya rabbal alamin. Terus apalah dong? Apa kaitannya dengan kalbu? Nah, itu kan pertanyaannya tadi. Ilmu ini bukan lagi ilmu kalbu, tapi sudah ilmu ruh. Sumber makrifatnya kalbu. Kalbu itu dia punya makrifat dua aja. Dari Allah pasti lewat ruh. Dari selain Allah pasti lewat akal dan panca indera. Baca kitab lewat panca indera enggak? Baca, nah, maka belum tentu orang yang bisa baca kitab jadi orang alim. Siapa tahu jadi sombong? Ya benar. Ada nggak ketemu orang baca kitab sombong? Banyak, salah satu yang di depan. Astagfirullah. Kalau ada sombong, antum sumbong. Ada yang iri nggak? Hmm? <laughs> Kalau iri berarti kau justru penyakit. <laughs> Cuma ada yang nafsu jadi wali. Jadi wali, wali itu adalah poros poin yang Allah tatap di bumi. Jika dulu Nabi adalah Kulubul Alamin Jantungnya Kolbunya alam Meninggal para Nabi Nabi-Nabi sudah wafat belum? Wafat Benar fisiknya Terus ilmunya dipindahin ke siapa? Dipindahin ke wali Selama masih ada wali Di muka bumi Allah masih menatap Ditatap bumi ini dengan baik Jika yang Punya kolbu kewali ini wa'at mati. Barulah Allah kiamatkan semua yang di muka bumi. Jadi apa yang harus diisi dalam kolbu? Tidak cukup dengan zikir. Tapi harus mengenal siapa yang dizikirkan. Maka orang yang kenal siapa yang dia zikirkan. Sekali dia sebut namanya. Itu sama dengan 70.000 kali orang tidak mengenal namanya berzikir. Makanya wali-wali itu santai, udah nggak banyak suluk dia. Tapi kan kita belum sepaham, belum setingkat mereka. Ya udah kita suluk aja dulu, ya, rayatoh aja dulu, zikir aja dulu. Siapa tahu nanti diangkat Allah. Tapi teman-teman sahabat yang makan Allah, kalau cuma mengandalkan zikir, zikir, zikir, saya udah berkali-kali katakan. Iblis dulu pangkatnya Azazil Telah berzikir 80 ribu tahun Di surga Jadi wali gak? Enggak Kasaf? Enggak Dia bisa melihat surga Tapi dia tidak bisa menatap Aras Nabi Adam baru dicipta Masih bau Ingus Anak ingusan baru kemarin sore Masuk surga Tapi di dalam kolbu Nabi Adam Ada Nur Muhammad Maka Nur itu Kalau ada Nur bisa lihat sesuatu nggak? Nah inilah yang disebut Nur Orang kalau ada Nur di kolbunya Dia bisa menatap ada objek kebenaran dimanapun ada Iblis 80 ribu tahun berzikir Tapi zikirnya Zikir Zulmaniyah dia zikir kolbunya belum dibersihkan Dia zikir sombongnya dibiarkan Dia zikir marah sosok sucinya terus dirawat Apa yang terjadi? Tambah zikir, tambah sombong Tambah ilmu, tambah songong Kalau sudah sombong Lalu ada orang selain dia diberikan posisi yang tinggi Iri gak? Maka kalau orang kerja di kantor dia lihat temannya naik, pangkat dia nggak naik, temannya dapat jabatan dia tidak, dia ngomong apa. Saya kan lebih banyak kerja di kantor ini. Kenapa bukan saya? Dia akan ngomong. Pinteran aku kali, kenapa dia yang naik? Begitulah terus, berarti di dalamnya bukan Nur Muhammad, tapi Nar Azazil. Dua aja manusia itu Kolbunya Nur Muhammad Atau kolbunya Nar Azazil Azazil siapa tadi? Nama kecil dari iblis Gimana kira-kira? Yang suka nyolot terus tahu nyolot Marah puluh Kayak api, nyala terus Itu Nar di dalamnya Ya maka kalau kajian nama yang punya nar azazil Panas kepala kita Tapi kalau ngaji dengan yang punya nur muhammad Kepala boleh panas Tapi kolbu, ruh girang Ada getaran-getaran indah di dalam Getaran-getaran kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wali itu kolbunya alam Kolbunya wali tatapannya Allah Ruhnya wali adalah Percikan dari hembusan Hembusannya Allah Maka jika si wali ini Punya kalbu dia kenal Siapa yang dia sebut Sama seperti yang dikatakan dalam hadis Ini penutup kajian kita Apa kata Nabi Tidurnya orang yang Alim, lebih bagus Lebih afdol daripada Ibadahnya orang yang Jahil Ada orang alim, arif Main-main aja tapi dia kenal siapa yang mencipta alam. Kenal itu dimulai dari kenal nama. Semakin banyak nama yang dikenal, semakin tinggi ma'rifat. Kalau cuma nama alif lam lam ha, itu baru satu ma'rifat. Allah. Harus kenal lagi ar-Rahman. Harus kenal lagi ar-Rahim. Harus kenal miminal 99. Baru namanya ma'rifatul as, Asma baru satu nama diajarin guru udah merasa alim aja belum masih jauh ada lagi nama di dalam nama nama dibalik nama ibarat manusia ini baru manusia belum Allah bang Adam ini di sini namanya bang Adam di tempat kerja manager di rumah Abi atau babi Hah? Abi ya bab abah Oh Maaf bang ya, semoga kamu sakit hati bang. Nanti aku obati bang. Karena dia orang Betawi, masa kecil panggil tong, bukan tong sampah bukan, tong. Dulu dia suka bersilat, dipanggil Jawara, Jawara lidah, pinter ngomong penglidah. Dia organisasi pangkatnya tinggi dipanggil ketua tuh banyak nama nggak? Kalau saya kenal semua sudut itu, berarti saya kenal dengan orang namanya Adam. Kalau baru tahu namanya Adam, berarti pengenalannya baru satu arah. Paham analognya? Jadi Bapak Ibu, ilmu yang kita dapat sekarang baru sedikit dari yang sedikit. Wa ma'utitum minal ilmi. Illa qalila, wa ma Tidaklah kamu diberikan ilmu itu Kecuali sedikit Dengan sedikit itulah kita datang kepada Allah Kalau Allah terima dia jadi banyak Ya Maka Bapak Ibu yang makan Allah Saya yang jahil ini Saya yang banyak dosa ini Meminta kepada Allah Supaya Allah ampuni dosa saya dan kita semua saya yang jahil ini yang tidak punya ilmu ini meminta kepada Allah Semoga semua yang hadir Allah jadikan arif bila kenal kepada Allah Nggak kenal sekarang, semoga kenal sesaat sebelum wafat Tidak kenal sesaat sebelum wafat Semoga dari syafaat disaat ditanya oleh mungkar dan nakir. Nggak juga dapat syafaat, makrifat di sana, Semoga Allah berikan syafaat saat dibangkitkan Enggak juga semoga dapat syafaat ketika dihisap, ketika ditimbang. Enggak juga semoga Allah kasih syafaat ketika jalan melintasi sirat al-mus as-sirat. Allahumma amin ya rabbal a'lamin al-fatihah. Pulau amin, Allahumma Gimana? Udah? Cukup ya? Loh, ada tanya jawabnya? Udah setengah jam ya? Oke. Okay. Loh, antum ya? Nanyanya pakai adab ya? Kalau nggak nggak jawab, yang nguji-nguji keluar. Serius, saya ngomong cash kontan, nguji-nguji keluar. Antum atom dikeluarkan dari nur. Jangan takut gitu dong. Itu canda itu Mana ada orang yang datang jam segini Nguji-nguji ya Orang datang jam segini memang pengen mencari Tafadol Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nijir Bu ya Karena saya nijir hmm. Yang saya tanyakan pertama Kenapa Allah Tunjuk manusia kembali Khalifah. Hmm. True, true. Dan, dan malah, kan? kalau kita taat kepada Allah. Hmm. Yang kedua, yang kedua itu masalah ruh. Ketika ruh meninggalkan jiwa, ketika ruh ini berangkat menghadap Allah, apakah ruh itu nanti masih bersedih melihat yang ditinggalkan? Contoh, misal, suami meninggal, rohnya apakah nanti melihat anak istrinya, apakah dia masih bersedih melihat yang ditinggal? Hmm. Kemudian yang ketiga, borongnya ibu ya. Gue. Cukup, dua dulu. Gak bisa jawab ya. Kok? Bukan. Bukan monyet, cair tanah, semuanya nolak. Semuanya nolak. Mereka mengatakan, ya Allah kami tidak mengerti. Kami tidak punya ilmu ya Allah, bahkan kepada malaikat. Tapi malaikat masih ngerasa beberapa kali sok pinter gitu. Tapi soknya malaikat itu bukan sok, soknya malaikat itu apa adanya. Dia memang begitu orangnya. SOP. Malaikat tuh gak ada namanya bahasa basi Saya mah nggak bisa bahasa Arab, start. padahal baca kitabnya jago. Uh, bisa bahasa Inggris kak bisa dikit-dikit padahal keren ya orang kita kan gitu kalau di barat gak begitu mirip-mirip nah, begitulah bilang iya iya tidak tidak bisa bisa tidak bisa tidak bisa malaikat begitu dalam al-baqarah ayat 30 31 32 33 terus sampai setelahnya terjadi dialog kalau faham ini faham rahasianya orang banyak baca ayat ini tapi tidak faham rahasianya jadi ada dialog antara Allah dan malaikat di alam malakut sana alam malakut nah ini boleh dihapus lagi nih ini, ini ntar tertunjukin ada, ada strata alam, boleh dihapus ngantung gak pak? serius, ntar jadi tukang hapus di surga ya nah hapus whiteboard jadi asisten kita ntar amin GR aja masih masuk surga Amin. Dialog di alam mana? Ini kita alam nih namanya alam nasut. Na nasut. Bahasa Arabnya gini. Nasut nas manusia. Disebut juga dengan alam nyata. Ini alam ini nih, alam kita. Coba dipegang mukanya, ada nggak? Ayo pegang lagi yang, yang pasti dong. Benar Itu alam apa tuh? Alam nyata. Bahasa ininya nasut. Di atas alam ini, nah ini ada ada alam kepalsuan di sini. Ada alam namanya malakut. Malakut kata malak berarti malaikat alam malaikat malah ikat ini alamnya Allah berbicara kepada yang di alam malakut alam malakut inilah yang disebut yang berkaitan dengan langit pertama sampai pertengahan langit lah ya, langit keempat kali maka itu ya apa kata Allah wahai para malaikat Aku mengumumkan akan memilih di muka bumi seorang khalifah dalam kurung dari manusia. Apa kata malaikat? <tuh> malaikat ngomong apa? Hmm, dia protes. Tapi ini protesnya protes lugu. Jadi malaikat tuh lugu. SOP. Kata malaikat, <tuh> Ya Rob, apakah engkau tega menjadikan di muka bumi khalifah pengurus di muka bumi orang-orang yang suka membunuh dan merusak? Ini ini rumah kan bagus nih ya bagus kan? Bener. Ini tembok dari mana nih? Dari pasir? Pasirnya dari mana? Dari sungai atau dari gunung? Gunungnya diuruk pindah di sini. Bagi manusia disebut pembangunan. Bagi malaikat disebut penghancuran. Paham. Semen. Gresik itu udah gak ada, gak ada gunung. Gunung di sana itu semua gunung pasir. Udah gak ada gunungnya. Bukit-bukit itu udah gak ada. Saya kan punya teman hidup orang dekat sono, <tosok> Ya itu udah nggak ada udah pindah ke Tuban di Tuban banyak-banyak bukit-bukit itu yang jadi bahan semen Gresik itu bukit kapur ya bagi manusia disebut apa pembangunan tapi bagi malaikat disebut perusakan Kita tadi makan sop ya, sop apa itu? Kambing. Langsung makan kambingnya atau disembelih dulu? Nah, ini ada orang pinter ngomong di samping saya soalnya nih, mana ini orang nih? Oh, lagi geri tidur kali ya? Jadi dia bilang nggak boleh makan kambing, bahaya. Yang boleh makan daging kambing. Kalau makan kambing gua jadinya gawat ya. Belum makan kambing jenggot saya udah mirip kan? Sekate dikit. Ya. Oh jenggot antum lebih dahsyat tuh. Bro Adam belum punya tuh ya. Antum belum balik ya. Untuk kita makan, kita sembelih dulu tertumpahlah darah. Bagi malaikat, ya Allah, apakah engkau tega? menjadikan pengurus di muka bumi yang akan bunuh bunuhin hewan ntar. Bahkan kalau perlu mereka bunuhin orang yang punya hewan itu. Ini kan lagi rame nih. Ya. Politik Indonesia lagi rame. Mungkin Ngung yang masalah lama, masa-masa zaman-zaman presiden sebelumnya. Ternyata banyak saksi-saksi yang -saksi, mati nggak jelas. Ada kasus korupsi. Saksi-saksi kuncinya mati nggak jelas Tiba-tiba mati aja gitu Jadi kalau perlu manusia itu untuk bertahan hidup nggak hanya nyembelih, kambing Kalau perlu yang punya kambing disembelih Begitu cara manusia bertahan hidup Disebut bertahan hidup Kalau ada buaya Dibunuh manusia namanya perburuan Ya tapi kalau ada anak kecil dimakan sama buaya, namanya apa? Hmm? Memangsa. Suka-suka kita aja buat istilah ya. Jadi manusia ini memang menang di istilah. Bener ya? Kalau bapak ibu nih makan ayam nggak? Makan ikan nggak? Kalau ada orang dimakan ikan gimana? Kita beritanya gede ya, tapi ada nggak berita? Pro Adam diberitakan memangsa ikan mujair. Ada nggak? Nggak ada. ada. Kita kalau panen, kita sabet tuh ya, disabit tuh rumputnya, ilalangnya, padinya dipotong, diambil bagi kita yang namanya panen. Bagi malaikat ini merusak. Udah jelas kuning-kuning bagus kok di, dipotong, ini beda perspektif, lalu malaikat ngomong, "Apa kata malaikat, nahnu nusabihobihamdi, penuh Wa Di sini ya, kita tahu karakter alam malakut adalah karakter zikir, wirid." Ya, wiridan mulu zikiran mulu Soleh lah ya alam malakut nih suka zikir maka semua zikir tarekat yang ada lafaznya itu diambil rata-rata dari alam malakut jadi kita baca apa nih subhanallah Yuh, itu amalannya orang sini nih malaikat di sini jadi nabi kalau naik turun pasti bawa lafaz zikir ada zikir yang dipakai oleh Malaikat pemberi, pembawa rezeki Ada caranya Mau diajarin Wah tangkup gak, Khawatirnya gak mantap kalau antum yang baca ya, Kurang yakin soalnya Nabi turun Dari alam malakut Turun-turun Nabi cerita Ada malaikat fulan Namanya zikirnya adalah Subhanallah bihamdi, Subhanallah Subhanallah Subhanallah izati, ada lagi zikirnya pakai takbir, Allahu Akbar, kebira, swahanal lailah, asila, macam-macam. Itu Nabi pas turun diramulah menjadi amalan solat. Kata malaikat, malaikat ini nggak makan, nggak minum, nggak bosan. Jadi malaikat tuh mirip kayak anak-anak kecil yang gigih. Ada, ada punya anak kan? Dia kalau pengen, misalnya pengen Pengen apa misalnya? Pengen jajan. Jajan coklat. Dia zikir coklat. Coklat, coklat, coklat. Umi, coklat, abi, coklat. Sejam juga bisa dibaca tuh. Nah, itu karakter Malakut itu. Diulang dan gak pernah bosan. Lah, ya mal tidak pernah bosan. Maka kalau ada di antara kita rajin zikir 5000, 11000, ribu. 11 ribu, 70 ribu berarti karakter malaikatnya sudah muncul. Tapi biasanya karakter malaikatnya adalah songong-songong dikit, hati-hati. Apa kata dia? Ya Allah, kenapa bukan kami? Kami kan ahli zikir, kami sudah puluhan juta tahun berzikir. Itu wanahnu nusabihubihandi, wa disulak. Apa kata Allah? Betul kalian banyak zikir Tapi aku punya sir rahasia Inni a'lamu ma'la ta'lamu Lalu kemudian Allah Tunjukkan sirnya Wa Adam al asma' Ternyata Allah telah mengajarkan Adam Allama' kata kerja berlalu Allah telah mengajarkan Sayyidina Adam Al-asma' Semua nama-nama Mulai dari nama-nama Awal pangkal bumi sampai ujung langit Semuanya Nabi Adam mengerti Malaikat tahunya cuma zikir Maka mohon maaf Ada ahli zikir kurang cerdas Itu maksudnya Ada ahli fikir kurang zikir ya, Ada yang seimbang Fikirnya adalah zikir Zikirnya adalah fikir nah, Itu yang kamil mukamil Kira-kira gimana nih Kenapa malaikat gak dapat? Coba bisa nggak lihat masjid, surau, pesantren? Rajin baca kitab, rajin zikir, tapi WC-nya jorok pernah nggak lihat? Pernah lihat? Berarti dia kebanyakan zikir, kurang fikir, kebanyakan wirid. Orang kalau wirtis sibuk sama diri sendiri, nggak ngurusin alam. Kalau malaikat yang nanti jadi khalifah di dua bumi, ada pertengkaran di luar sana, dia zikir aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia gak urus tuh, tapi kalau manusia ada orang tengkar di islah, gitu. Kalau malaikat ada orang, misalnya nebang pohon langsung dihajar, tapi kalau manusia ditanya dulu kenapa mau pegang pohon. Oh, mau buat rumah di sini, kalau ada. Di transaksinya. Beda caranya. Malaikat-malaikat ini rajin. Secara ritual. Maka orang soleh secara ritual. Belum tentu dapat memimpin. Gerakan-gerakan sosial. Adam itu diajar Allah. Nama-nama-nama-nama. Ini masalahnya. Ini nama penyelesaiannya. Ini Kekurangannya ini nama untuk menyempurnakannya, Nabi Adam. Jadi, Nabi Adam itu yang pertama diajar oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia yang dijadikan khalifah. Jadi paham? Ya, terus yang kedua tadi apa? Kayaknya pertanyaannya antum dong udah habis waktu ini. Yang kedua apa tadi? Meninggal Mau coba mati dulu Biar ngerasain Nggak usah jauh-jauh Nih, coba lihat Kita ninggalin rumah, di rumah lagi susah Sedih nggak? Kita naik bus, kita naik pesawat Tapi di rumah kita Orang lagi susah Sedih nggak ngeliatnya? Sedih, kenapa dulu lagu-lagu melantau Itu sedih-sedih semua Bener gak? merantau, urus uh, rata-rata. Kalau di bahasa kampung situ kan enak tuh, pulanglah udah. <tuh> <tuh> <tuh> saya nggak apal tuh, karena dulu zaman-zaman itu mengharamkan lagu, jadi sampai sekarang nggak bisa, nggak bisa nyanyi, cuma bisa mendengarkan. Kalau solawat tuh kalau nggak ngelihat teks saya nggak bisa nyanyi. Ya, kalau saya lihat teks baru bisa ngikutin tuh tadi para penasihat kita tuh itu saya ngelihat dulu baru bisa. Kalau nggak gak ngerti ya, karena udah keblok di sini tuh udah keblok. Dulu pernah mengharamkan musik. Alhamdulillah ketemu orang-orang yang ahli-ahli dalam ilmunya, saya kemudian bisa memperbaiki sedikit, tapi nggak bisa lama. Nggak bisa? Udah-udah, walaupun dulu pernah bernasid tapi kan sebelumnya pernah mengharamkan. Ketika Ruh berpisah dari badan Itu mirip orang Meninggalkan kampungnya atau satu negeri Itu permisalan pertama Yang kedua Orang kalau meninggalkan badannya Itu mirip-mirip kayak orang bangun Tapi di negeri yang dia nggak tahu negeri mana Ada juga yang begitu jadi orang mati itu kayak orang bangun tidur Pas bangun dia bingung Lah, handphone -ku mana ya? Antum begitu gak bangun tidur? Nyari handphone ya? Ya, nanti kalau mati nyari handphone Dibentak memalikan nakir, Hei, nyari handphone di sini. Lihat nih gua, siapa? Gawat itu nanti Biasain bangun tidur, nyebut nama Allah dulu Apa bacaan bangun tidur? Itu bahasa Arabnya. Baca aja Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Baru kita nyari handphone, ya. Nyari siapa di samping pasangan ya salamnya. Taruh kalau mati bangun di alam sana. Kita nyari-nyari bini ku, lakiku tidak ada. Jadi jangan bergantung ke makhluk. Gantungnya kepada Allah gampang dikalamkan juga gampang kalau faham bahwa ini bukan urusan otak ini urusan kolbu di kolbu itu bisa selesai semua ya beres ya jadi bisa nangis nggak rubi bisa bisa nangis ruhnya pergi ya Allah anakku masih kecil kecil ya Allah nanti Allah bilang udah tenang yang ngasih rezeki aku selesai kalau kenal Allah kalau enggak, dia pergi itu nangis Maka tuh rumah jadi tegang Jadinya nangis aja itu orang tuh. Beberapa orang Kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi biasain kalau tidur Enggak mikirin yang negatif Cukup berpikir positif Enggak usah pikirin besok makan apa Besok kerja apa Jalanin aja Ya Allah, aku mau tidur Nasibku esok aku serahkan kepada engkau Tidur, baru tidur nyenyak namanya Tidur nggak nyenyak itu Kalau banyak pikiran Ya Cukup? Uh, udah cukup Tambuh <laughs> Udah satu lagi deh, ada yang dari ibu-ibu kan? Ada, dari ibu-ibu Cukup? Alhamdulillah Kita tutup pakai selawat yang merdu ya